mau ngantri apa bu? tadi ngantri salah antrian pertanian <laughs> ini apaan sih bu? musik nih apa namanya? oh iya iya kita pantau ya bu Ternyata yang antri tadi rupanya mau makan ini saudara. Apa namanya tadi bu? Apa? Gu oh, gudeg, gulai tekungan yang sangat diminati oleh warga ataupun masyarakat yang berada di sekitar sini. Tapi bagaimana rasanya? Kita coba dulu. Ternyata wajib nambah pemirsa. <laughs> Enak. Boleh ke sini, ke Jakarta, silahkan makan di sini uh, Bagaimana selera makannya bang? Slemeo Oh iya. ya. Ya? <laughs> Berapa kali ke sini bang? Baru sekali Mom. Baru kali ini, dari mana bang? Di Pekanbaru Oh dari Pekanbaru juga, sama ya Di Pekanbaru kira-kira ada nggak makanan seperti ini bang? Ya. Nggak ada ya? Cuma adanya di Jakarta, tempatnya di Simpang Apa namanya? jangan lihat tengah nanti bisa dihubungi saya ini yang ngantri dia mau <tuk tangan> abang nak mama bang makan? makan <tuk tangan> mam, mam ini, ini nih ini papa dia 50